selamat siang hari ini saya akan membuat video tentang tutorial pemasangan antena sirip hiu yang di atas mobil dengan muffler kenal pot nah, saya akan pasang untuk hari ini saksikan terus video ini jangan lupa untuk like, comment and subscribe karena subscribe itu gratis teman-teman Oke, okay, saksikan terus video ini sampai habis. Oke, okay. thank you. Hai, oke, okay, ini untuk video kali ini saya akan memasang dua aksesoris di mobil. Yang pertama ini hybrid, aero, antena, dan satu lagi pemasangan muffler muffler uh, knalpot, jadi dua aksesoris ini akan saya pasang jadi saksikan terus video ini ya oke ini yang akan kita pasang nanti di tas sirip hiu dari hybrid hyro Athena ini yang akan kita pasang berikutnya nanti kita pasang dalam muffler Muffler ini untuk dikenal pot. Nah, ini Muffler, mereknya dari Welco Taiwan. Untuk pembelian nanti, saya akan pasangkan di deskripsi supaya teman-teman bisa melakukan pembelian di sana. Oke, saksikan terus video ini. Jangan lupa like, comment, and subscribe, teman-teman, supaya tahu perkembangan video-video saya. Thank you. Di pasar, kita akan melakukan pembersihan dulu. Itu benar-benar lap, bersih. itu kita lepas antenanya kita copot, lebih kita pasang yang ada di antena sirip hiu pasang ini kita tempel di ya. supaya bisa berakar di bodi ini dipasang di sini supaya nanti bisa berakar di bodi mobil. Oke ini disambungkan di antena seperti ini ya di baut supaya kita bisa uh, apa supaya antenanya bisa nyala radionya bisa salah juga Oke okay, uh, untuk pemasangan muffler knarpot ini yang perlu kita perlukan adalah yang kita siapkan adalah obeng obeng yang bermata seperti ini mata em. Nah, karena memang untuk ini beda sekali pemasangannya dia tidak pakai tidak pakai tang ataupun apa tetapi dia tidak pakai kunci tapi hanya kuncinya seperti obeng. Ya, nah ini. Ini Oke, kita lanjutkan aja ke pemasangan. Ya, untuk pemasangannya, kita tinggal masukkan di sini ya. Untuk posisi, harus sudah seperti ini. Nah, ini karena di, di dalamnya itu kan ada, ada seperti itu bautnya di sini, oke okay. okay, setelah itu kita baut seperti ini karena udah-udah bautnya ini dia tidak nah, udah, jadi bautnya tinggal tipu seperti ini enak sekali, nggak pakai kunci sepuluh atau kunci berapa tapi dia langsung pasang ini. Nah. udah jadi deh nah, seperti ini masalahnya tadi tergantung kita mau diarahkan seperti apa mau dipandangin atau pendekin nah. yang penting ini Segini, nah. ini simpel kok dan tidak uh, estetikanya bagus sih gitu. ini hanya bautnya kecilnya cakep ya. itu modelnya sebagai cakep mobil ini baik itu untuk pemasangannya gampang simple tinggal plug, plug and play PNP nah, jadi teman-teman bisa langsung menggunakannya hanya bermodalkan baut seperti ini karena eh baut seperti ini ya jadi tidak menggunakan obeng Plus atau apa tapi koplingnya segi enam ya. jadi ini yang harus dipecahkan untuk memasang model kenal yang seperti ini. karena di bawahnya nih banget ikatan tetapi ada ini hanya cuman kelihatan bautnya oke itu aja untuk pemasangannya terima kasih Oh, Oke okay. sekian video pemasangan uh, Sirip hiu, Antena Sirip hiu dan uh, Muffler knalpot Untuk Google Kalia Dan hasil suaranya juga jernih Untuk antenanya Jangan lupa Untuk saksikan terus Video-video saya Jangan lupa untuk like Comment and subscribe Di pojok kanan bawah, karena subscribe itu gratis teman-teman, oke okay, sampai ketemu di video-video berikutnya, bye